oke okay, so guys balik lagi perang gua ada Mirimulana di video kali ini gua tidak pakai facecam dan di sini gua record saja ya karena tidak ada event juga eventnya sudah kelar ya eventnya eventnya sudah kelar tinggal gacha ruang ini gacha ronde kedua nih nah ronde kedua buat apa ini onsen ya langsung gas saja di sini gua ada 9.000 tapi gua cuma bisa tiga kali multi saja, kemungkinan tiga kali multi saja. Kenapa? Karena gua mau nge-save banner yang akan datang ya. Karena di JP ini gua tidak bisa mengakali-mengakali untuk nyimpan-nyimpan atau nabung cuy. Gua nggak tahu banner kedepannya ini bakalan apa ya. Tidak ada prepare seperti server end tuh ya. Oke, okay. let's go lah Bisa lah ya ini siapa namanya ini gua Pak dong kagak tahu namanya kalau salah dia ini tipe healer ya healing katanya itu ada yang bilang itu lebih bagus ini daripada serinak serinak yang tergantikan oke okay. tidak dapat apa-apa eh tapi kok warnanya aneh hmm. bodoh Oh, kan. Gua ya. pikir warnanya. Gede danimu sama Mbak. Mbak. Ini anak anak masa masuk Mbak. 0,7. Wah, ya. uh, loading. Juga. Render Render Uw adai susah ya Eh, apa tadi Wasked render Guga dapat Eh, dapat Wasked no? Mileniamu okay, gakwe, ya. apa ini? Gua <tuk> ini saatnya? bagi gua untuk bersinar, kembali di Dapat nol, gak dapat nol. Gua kepikul apa dan saji henggan. sama tuh, cuci. Tonton, cuci. Henggan, cuci. Henggan, cuci. Henggan, cuci. Henggan, cuci. Kapriori lagi. Anda adalah seorang guru. Okay. Nah, teori elus eh, ini, kepalanya eh mana sih cuy nah teori elus kepalanya oke okay, let's go lanjut lagi waduh lima kali lah ya waduh nawar dong maaf ya gue nawar 5 <laughs> lima kali 5 kali multi saja ya Apakah kita akan mendapatkannya? Wah, tidak ada ya. Enpas okay, kita sih. Yeah. Irenium wow, dapat. Hmm, momo. Momo. Hey, momo. Momo ya, misalnya apa namanya ini? Masalahnya, gua kagak tahu namanya. Cuma enggak tahu namanya, kagak muncul. siapa apa namanya? waduh, yuk saya, yuk. Oke, ampas ya? Ya, sesuai lah ya. Kemarin itu hoki, ya kan? Setelah hoki, okay, maka terbitlah ampasnya. Okay, ampas mana uh, ampasnya? Waktu aku dateng, bagaimana? Kalau Kalau Edwin ini pun juga tidak limited ya Oke, okay, tidak ada sama, -sama sekali. Oke, okay, let's go tiba-tiba <laughs> sama kayak tadi pula tuh ya, nanti Oke, oh, tidak ada ya Hanako hmm, lagi temori kagak tau namanya nih makanya kagak bisa Hai, kagak kagak tahu tau namanya itu... oke okay, terima kasih yang sudah nonton ini jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini jika kalian suka kalau nggak suka di dislike ya tapi dislike nya udah dihapus ya <laughs> dah itu saja yang penting kita dapat operator emulet baru yori ya. yori lagi cuy muter red pula